Selamat datang di Plains TV Jadi kali ini kami akan Sosial eksperimen. Insyaallah uh, Kami Ya pokoknya yang Sosial eksperimen. Jangan banyak aja Videonya cek manual oke? Okay? Sebelum nah, nonton nah. Kalian harus subscribe dulu, oke? Okay? Kasih waktu 5 detik 1, ya, 2, Oke. Okay. Terima kasih kalian semua sudah subscribe channel kami dan Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you. Jadi sekarang kami sedang mencari target, target, target. Jadi banyak aja. pelajaran cantik. Cantik. Cantik. Nah, cantik. Nah, cantik. Oh, oh, yang sih ya. ya. Dia. Mas, jadi kalau seandainya Mbak dikasih pilihan pilihan pertama, cowok soleh tapi miskin atau cowok kayu tapi tidak soleh Nah tuh. yang bisa pertama agama. Ketakwaan kayak itulah sembo ibu dari malaikat kecilmu sama Binda <Wheels> Binda di sini semester kalau salah saya, dia dikasih opsi nih, dikasih opsi dua, dua opsi, opsi pertama di apa? Dicurut pilih cowok soling, tapi miskin atau cowok miskin, eh cowok kaya tapi nggak soling yang mana? Cowok soling atau yang miskin? Oh. Karena cowok soling jadi jalan Cepatnya Oh, ramai oh, kita kenalan dulu, buat itu, buat tahun -tahun, -tahun, <laughs> tapi. Jadi, uh, ada dua pilihan nih, Coba. Ganteng, tapi jahat hati Jelek, tapi gak hati, pilih yang mana? Jelek Jelek, oh. Nah, nah. Ya, nah, aku. Anak. Udah... Nah, gitu. oh. dari cowok soleh tapi miskin atau cowok tidak soleh tapi kaya empat cowok-cowok yang di luar sana cowok-cowok okay? di luar sana kan mesti harus um, kayo ketekati cewek yang penting kita mau ke cewek baik kita okay. pokoknya yang cucut kita ba bagus dan kita baik tapi ceweknya kita -cewek bisa adot nilai okay. okay. lebih loh okay. yang kayo itu bisa beli perasaan